saya gunakan itu yang pertama itu ada nah yang pertama itu ada pola untuk uh, tutup toplesnya dan yang selanjutnya ada busa ada kain satin dan ada menggunakan kertas karton sudah saya ukur cuma dilebihkan sedikit aja biar untuk mengalem nah ini contoh kain satinnya dan ini glitter untuk di atasnya dan ini di sampingnya kain glitter kain jaring glitter ya nah ini seukuran yang untuk di sampingnya jadi harus sama panjang dia ya nah, harus sama panjang ya jangan terlalu tebal jangan terlalu tipis juga ya kalau tebal dia juga tidak mau terlem ya nah jadi itu ada kertas-karton kecil gitu dan saya pakai nah ini saya lemkan sedikit aja nah seperti ini setelah itu saya tempelkan ke kertas-karton ujung seperti ini nah ingat ya jangan terlalu tebal jangan terlalu tipis soalnya tuh serba salah gitu, kalau kita terlalu tebal tuh dia nggak mau rekat, tapi kok terlalu tipis tuh dia cepat kering. jadi seperti itu ya. nah contohnya itu bisa kalian lihat, nah seperti itu langsung direkatkan, ditek-tek gitu ya, ditekan-tekan gitu. sampai selesai Sih, untuk yang di pinggir pinggirnya nah jadi saya bakar untuk di samping sampingnya itu seperti itu sampai selesai akan lihat ini saya nggak putuskan ya jadi dia semua